dari belakang saja, takut aduh! kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan ya Allah, ya Rabbi Sahabat bagi sebagian masyarakat perkotaan, Ojek dikenal sebagai salah satu transportasi pengangkut manusia yang sangat mudah ditemui. Namun, di kawasan Cigedug ini, di Garut, Jawa Barat ini, Ojek justru lebih dikenal sebagai transportasi pengangkut hasil panen. Kawasan tersebut merupakan salah satu daerah kaki gunung Cikuray yang ketinggiannya mencapai 1000 MDPL. saya, panen jauh no ora, panpolos no, Masih belum. Nggak Naik. Hai guys, ini lagi naik ke atas. Ojek palang. Ini ini anak ini yang baru kelas 3 SMP, lihat. Baru lagi pandemi jadi sekolahnya libur. Jadi dia bisa kerja dulu nih. Ojek, ojek di sini. Setiap hari akan menyusuri hutan-hutan dan jurang yang curam untuk mengais rezeki sebagai tukang ojek. Tuntutan kehidupan membuat sebagian masyarakat Cigeduk menjadi tukang ojek gunung. Meski terkadang hasil yang didapatkan tidak seberapa, bagi mereka itu lebih baik daripada tidak bisa mendapatkan uang sama sekali. Sahabat, terlebih mayoritas masyarakat di sini memang berlatar belakang pendidikan rendah. Ih, uh, jalannya rusak banget. Dia takut hingga di, ta, takut disolontong. Belum lagi di depan, tuh ada tanjakan yang curam. Belok-belok. lihat jalan yang hancur dari belakang saja takut aduh kecelakaan kecelakaan kecelakaan kecelakaan untung dia bisa keluar aduh Duh bahaya ini bahaya mau dibuka dulu katanya tarik semuanya lagi guys baru ba lagi acak-acakan lagi lagi dangdan lagi hampir saja kejepit untung bisa keluar aduh iya anak kecil ngajago pisan ya yang bawa loba-loba. bantuan tong lihat anak kecil ini wah besar banget diangkat sendiri Wih, buset tenaga anak kecil ini wih bener aja bener. ini banyak banget ini sekitar hmm, 700 dim jadi uh, 3 per 4 kubik tuh lepas tuh standar udah siang dia siandia, tak hmm. ngalakan setang, hmm. oh begini cang ikatnya. Mau oh, disambungin lagi ke tambang karet, oh, diselipin di situ ya? Oke, okay. ini udah mau selesai. karena jalanan hanya bebatuan dan lumpur maka pasti licin sahabat sudah tidak terhitung berapa kali terjatuh bahkan sering terjadi kecelakaan dimana salah satu OJK mampu mengimbangi ekstrimnya jalur pendakian akhirnya masuk ke jurang sampai bahkan ada yang pernah koma akibat jatuh ke jurang jangan cepat kan Halo Halo This will be the next list. Hey!, Bagi masyarakat, berprofesi sebagai tukang ojek gunung ini merupakan keterpaksaan dalam melanjutkan kehidupan. Tinggal di kawasan yang asri dan subur, nyata-nyata menjamin kelayakan hidup mereka. Tak jarang mereka harus tekor karena harga bensin yang semakin naik. naik kri modifikasinak full bulan pakai okay, kait Cuma di talian emang Bang. <laughs> Pakai jok, jokna, <laughs> jokna, Tina, Bang. Nah, Sepatu bot, tuh, bensinnya khusus Dipayun Pakai RX spesial terus di mau dimute. Ini lebatannya, anak Oh. Cek engine dulu Pake okay, gigi satu Oh, sumangat tepi kat dekat